kesabaran bukan berarti pasrah akan keadaan tapi bagaimana kita mampu bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit tanpa mengeluh Perkenalkan nama saya Maria Florida Inka Tokan biasa akrab disapa Inka saya berasal dari kupang provinsi Nusa Tenggara Timur sudah hampir satu tahun lebih, saya merasa terpanggil untuk melayani di daerah pedalaman Desa Sidas, Provinsi Kalimantan Barat adalah tempat saya bertugas tepatnya sebagai seorang guru pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan Saya bertugas di desa ini kurang lebih sudah delapan bulan lamanya Memilih untuk tinggal di daerah pedalaman Tentunya bukan pilihan yang mudah bagi kebanyakan orang yang sudah terbiasa tinggal di kota, di mana kehidupan di kota dengan segala fasilitas yang terpenuhi. Tapi melihat kurangnya perhatian pemerintah di daerah pedalaman, khususnya di bidang pendidikan, membuat saya terpanggil untuk mengajar di daerah pedalaman. Di Desa Sidas, Provinsi Kalimantan Barat tempat saya bertugas ini, saya memiliki visi untuk memberantas sebuta huruf. Saya berpikir bahwa bagaimana seorang anak bisa menerima pelajaran dengan baik di sekolah, sedangkan baca dan menulis saja ia tidak mampu. Yayasan pangan pengharapan memiliki paut yang bernama paut tangan pengharapan yang sudah berdiri kurang lebih lima tahun di SIDAS, Provinsi Kalimantan Barat Setiap harinya, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak membaca, menulis, dan juga berhitung Mengajar anak usia dini tentunya bukanlah hal yang mudah karena pada anak usia dini ini, mereka belum terlalu mengenal apa itu konsep belajar? Karena mereka lebih suka untuk bermain. Tentunya keadaan ini menuntut saya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan sehingga anak-anak tidak stres dalam belajar. Seperti dengan membuat media pembelajaran, kerajinan tangan, ataupun pembelajaran dengan games. Perkembangan setiap anak tentunya berbeda-beda, ada yang cepat, ada pula yang lambat. Pada anak-anak yang masih tertinggal, saya memberikan les tambahan pada mereka di siang harinya. Selain PAUD, saya juga memberikan les tambahan pada tingkat SD, di mana pembelajaran tidak hanya berlangsung dalam kelas saja, tapi juga langsung di alam, agar mereka lebih mengerti dengan apa yang diajarkan dan mereka tidak cepat bosan. Dalam menjalankan visi dan misi saya di daerah pedalaman ini, tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan yang harus saya lalui, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal, tentunya diperlukan usaha dan semangat pantang menyerah. Pengalaman saya menjadi guru pedalaman yang sudah hampir satu tahun ini mengajarkan saya untuk menjadi orang yang lebih sabab dalam menghadapi segala hal. Karena kesabaran akan melahirkan optimisme dalam diri kita untuk meraih hasil yang lebih baik. Terima kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di SIDAS, Kalimantan Barat. Helping people live a better life.